Oh ini bunga ke Ape ya Wess ya Wess, enggak keri Wess, cukup lah oh, Buri ini or orang keta, enggak sih penting ngarep yeah. oh, Wess ya, yeah. emang-emang cete bu. wess I've seen a oleh okay. oh, ini munggah ya? oleh kan dia ora mompo alah, harus oh, panas ini bukan di sini kancingnya nyajak. Kancingnya apa lagi? Oke, jumpa kembali dengan kami. Kami akan mengganti sebuah kompresor. Kompresor ini tidak mau memompa, mem, memompanya kecil sekali. Kita harus mengganti karena pada kembang es hanya sedikit, tidak terlalu banyak untuk bunga es hanya di pojok. Oke, kita akan mencoba memperbaiki atau mengganti pada kulkas satu pintu bermerk Politron. Oke kita akan mengganti untuk rekan-rekan yang ingin belajar di perbaikan kulkas bisa lihat untuk videonya apa nih ya orang cukup guys. penting Kalau sedot, ora, lu denger apa itu? tuh ini sih ini yang ini ini udah kalau yang Pak tadi Tapi tapi kiki kiki bonggol gitu serak serak mompo kiki krypton lagi merek bagus kiki merek bagus merek kripton lagi merek hmm. enggak eh jam berapa sih lagi Embrago mahal, mahal banget. pintu sisi embrago kompres sejuta, sejuta, lima ratus. Pintu sisi nang udah embrago yang yang punya kita itu yang kita dapat dari ini apa jeneng Gareng itu, bisa titik baik mungkin lebih. beli itu mah itu dia Air, air, air, air. Ya di utara Oke, untuk rekan-rekan pemasangan kompresor selesai ya kita akan mengisi untuk PSI nya sekitar 10 sampai 12 PSI seperti ini ya sangat mudah ya untuk rekan-rekan Oh ya untuk rekan-rekan yang baru mampir bisa klik subscribe ya dan klik lonceng dan share videonya Biar channel kami dapat berkembang dan memberikan trik-trik lain. Oh iya, terima kasih ya untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan meng video kami. ...sampai mampir lagi ke dikit.